Yeah. Sampai <smallion> jumpa <Just done. smallion> Semakin berlalu Tinggalkan cerita Tentang kita Takkan tiada kita Oh, yeah. keras-keras kalau main gitar, ini udah bunyi ini lho gimana sih lubang namanya main gitar itu ya keras iya, tapi dikontrol toh di kota itu beda sama di kampung belajar menghargai seseorang menurutmu itu mungkin tak berarti, ini loh mas tapi menurut orang lain kadang itu dia sakit hati budaya kota dan budaya desa itu berbeda yaudahlah bang nah mulu lo besok ayah jelas nih yang main gitar ya ya ya eh bang tuh kamera lo kok nyala terus ya Masya Allah nah liya kumat ngomong kayak youtube itu gimana sih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Balena di channel mhbs channel channel, semoga insya Allah gak wakmu terhibur, termotivasi pokoknya gak wakmu yang nyudi wing itu. Pihak Feri cah, apa itu? Kau nah, bilang kau kafe kafe. Arum di mewakili M channel arah ngawi info di awak kafe. mhbs H B S channel berkali e, gawe filmane gitu, ditunggu aja kelanjutan filmnya. Mulainya kapan? Insya Allah enak akan memberitahu namanya. Nanti kini aku ke TV, aku tiba tadi karena Kembaranku Pembangkangku pernah naik ke Nah, ke E-Gi Merantau, di Jakarta. Eh, Bekasi, bang, Jakarta. Oh iya, Bekasi, kok Jakarta. Ke E-Gi deh konon keceritanya no gitu. dong, kerjo tapi soal kerja ini gak salah sebut lagi gitu. gak mau keputusmu parah uh, nih hehehe guys <laughs> sebagai opening pemberitahuan ke wakamu kabeh cukup semeniwahi ya toh soal uh, pemberitahuan kapan video ini update Insya Allah aku ada pemberitahuan pesanku kaya kabeh hargai semua konten kreator karena membuat video itu tidak semudah yang kalian pikir, gitu. Jadi kalau aku jalur seburuan di awalmu, saat aku jalur seburuan, maksud okay, lali support channel ini dari channel subscribe, like, komen, maksud okay, lali tutul tombol lonceng, agar awalmu kalian ngerti notifikasi updatean teranyar soal channel ini Sebagai permohonan maaf, salib penutup. Aku karo rahmat lebih waktu kayak waktu M K P. Tarik mah, ini, oke, okay. <tuh> datang ya. <tuh> Harus pergi, meninggalkan kamu yang aku sayangi, menyumbang motor iki.